Sertial bernapas, ya? bernapas, gimana? Ada aja lagi mulut nih. Mulut, mulut. Udah nggak kentara mulutnya. Nih mau cepak, jemek Cep Oh, cepmek. Cep, -mek. kamu nanya. Wush, kalian udah mampu beli rokok bungkusan ya? Udah, guys. Ih, betah lagi tanggal 15 Terima, terima lagi dupa. tip Ini um, ya? kurang seminggu lagi, Cuk. Kurang setengah minggu lagi, kurang enam hari lah. berapa? berapa, Ini udah jam 12 malam udah waktunya close, nih mulai lagi prepare sound system. mulai marah Dia sekarang mulai jadi master konten gede. Ini mau mabar lagi atau langsung balik? Balik-balik. Ngantuk. Iya, oke. Kita udah ngantuk kayak Sekarang tuh ketepat ngantuk kita, Jon. Karena uang habis, Cepet Habis. habis <laughs> semua. Kamu uangmu pakai apa, Mulet? Cicilan motor nggak ada. Main slot. Main slot lu. si <laughs> main itu ya chip domino beli chip mau? kamu oh, beli chip berapa? rogi uang beli cip. Alaga kamu tiap hari main chip itu kok sekarang saya itu kalau main itu naik sampai 100m wah udah saya gas-gas aja Dan gak berharga gak ada harganya jalan chip Satuan mana ini? Tidur. <tuh <satap> tuh <tuh> Iy, duel ya? Tante ngapain di atas tuh? Pahan, pahan jadi manager. Jadi <laughs> manager, dia itu lagi stres dia. Kemarin dapat teguran. Kayak kalau pagi kemana? Tidur sampai jam berapa? Jadi itu nanti bukan tidur itu ini harusnya sistem diamanin nah ini tendanya outdoor kalau hujan, pasti air masuk jadi harus dikasih masuk dalam gudang gimana mulai? betul nggak? aman-aman Ngeri kalian ini udah mampu beli rokok bungkusan. Ototnya oh, tuh bukan rokok kalian ya. <tuk> Aduh, Kapten, masih ngantuk Kapten. Jangan begadang kalau siang, Kapten tidur. udah sepi aja sekarang terus ngeliatin kiki lagi pusing nggak pusing sudah bang. Kamu masih ingat cara ngitung-ngitung gitu iyalah cuma satu bulan Pas satu bulan kegiatanmu padat banget ya saya lihat di story-story kamu itu jadi guru kamu mana nggak ada laki-laki masa sih nggak ada lagi, oh pantas kamu nggak ada pacar satu bulan ya tapi kalau ada lagi-lagi pasti ada yang baper ya Tante ya Sabe, orang. suaramu sekarang udah kayak tantri kotak <tuk> minum itu, edang jahe, <tuk> STMJ Amar, ini ada graffiti Mark lewat jalan jalan nanti susah oh. banget. tidur loh no? Pelan pelan deh. sama Kiki. Kiki gak ada motor. di enggak ada motor kalau enggak ada motor bawa aja itu motorku Kakak pulang ya enggak pulang saya di sini kalau mau bapak aja kamu kuliah besok masuk motormu biasanya kemana jadi kamu udah enggak pernah jemput sekolah Hah? udah enggak pernah jemput sekolah lagi hmm. Oh baca motor gue tuh besok-besok sudah ada tante, sudah ya? ya sudah, berarti saya tidur nyenyak besok <tuk> kita panggilkan pengangkat besi kita, simulat, mengangkat beton <tuk> Belajar melepaskan dirinya, eh, kaca mood di tuh ada grafitinya. Tuh, ngeri, mulet Iya, iya, iya, mulet, sekarang ada gigi, jadi bersemangat. Angkatin lah, mulai kenapa? supaya kamu terlihat berbakti di matanya ya ya ada dia angkat deh, angkat kasir yang lama angkat kasir cadangan dia kasir cadangan kamu mulai dia Iya <laughs> <You just puto. laughs> betul. Gimana kayak betul? kayak itu yang di TikTok, yang pakai aneh itu loh, yang ya jogetnya gimana jogetnya Itu yang di TikTok gitu. Memang. Ada yang modelnya kayak gitu, yang jogetnya cuma gini-gini doang. Eh, hey, sudah sudah. eh angkat angkat. Suka masih sih. Siladi. Itu siladi apa ya? Buat ayam. Buat ayam. Ayam sakit. Siladi ke ayam. Tetakul. Eh, lu ngapain? Haha, apa-apa main. Kelihatan cantik sih ini, guys. Coba <laughs> lihat tuh. Hey, di depan anjep, ada gambar kan? Anjep. Apa? Ngek. Dia sudah laki-laki seorang yang klek-klek ini iya. nanti kembali ulang. Eh uh. dia yeah, di sana minum air garam air, karena dipikir laut. Air laut. Kita yeah. tahu air yang di sana diminum air masak Air masak tapi masih ada rasa asinnya. Tidak lah air tawar. Air itu air pam air apa sih namanya kalau air laut itu? Oh. Air garam. Bukan. Nah. Air payau. Nah coba lu buat asap yang banyak. Buat asap bulat Supaya angin eeh. Kamu ada skill juga ya kocak, kocak. Baik. Kasih liquid lagi Pasti bantuk deh. kasih sisi lagi, bisa. Pasi liquid lagi signifikan. Nah, ni amar kita kerjanya, ya. Mas. baru kasih amar. boleh. Amar, amar. Amar. Amar. Apa? Betas bulat dulu. Ini cara apa ya tak tinggiin sengaja tadi, gue kerjain kamu eh. Mana? Ini? Iya Pasti batu juga kamu. Awas itu udah tante semangat semangat tante